oke, sejak next ini udah jalan-jalan kenapa kau? jalan ini bikin keluar buasir wih, jaga-jaga Ah ini saya yang batu, tuh batu sungai ke sana ini Dewan Masyarakat Pak gua ni pakai game ini eh ya oke kamu dah nilah terima kasih dia punya bateri rusak sudah kena joke kayak luar salah polis normal kita punya kita <laughs> punya supir rusak kredit motor tidak guna kredit Lalu tadi sudah jadi parit sudah itu hmm. kereta kecel dah boleh lepas baik kan ini laluan ke Kaiduan Kaiduan hmm. di mana sini panas pasal di tempangan Kaiduan mau di apa mau dipinak tapi dimantah oleh penduduk di sini. Jalan di sini. Patu sungai itu jom ya, Tapi kena create sungai ini Okey okay, okay, sikit lah Langunak itu patu sungai ni semua eh, Bayar ini tanah merah ini hmm. Oh numpah pakai double cap Ini ada single cap pun Mak mumpul di jenis Sudah kan nak ni Oh auto, sempurna gini maka paham ini siapa ini, ini? aku drip-drip nih iya sama ada drop rate, sampai pergi gear 1 pun masih boleh drop rate. Tiktik sudah ya pergi balik drive kan udah beres itu nggak tolak sini pergi drop dia balik supaya dia dapat naik sampai gear seperti itu terus gear 2 dia dapat naik box rumahnya biar tuh tapi ini drive oke sejauh dia naik sini jalan ya Jalan ini bikin keluar wasir. jaga-jaga. ini tuh, batu sungai. Aduh. mana itu? itu ada di sini. Andai dia traveling kan, bawa tuanu kancil. Iya, bawa itu hari yang mau sana tuh sampai di gereja itu keluar kancil loh dari sini. Lepas hmm. kapan ini ya, loh? Oke, bawa deh loh. Ya, oh itu. Beliau koming kamar kau aja? Wah, gila. Ah, nah. Ayar bas sih Ini rekan stugas dari Johor. Hmm. Hmm. Oke okay, kah? Avenger, nice. Nice. Okay. <laughs> nah, kita di Mono ikut dia camp, oh, ada rusak sini tu, tempatan tu tempat apa sakit kencing tu terus mah tempat tempat boleh kencing tu tadi tadi kita kan oh, kita tahu tadi Jom tempat beritahu itu, cari temen keceng Mono ikut, dia dah rusak sini nampak tempat, <kissQUE> <meng> <grosak. men> 1 jam lagi Jom <men> tahan dah, nak tahan pakaiannya ya botol sih, nah kalau dulu kalau driving jauh, ada botol besar tuh, masuk ya kalau satu, satu orang lah yang berdurang lah kan yang lagi oh dia berhenti, kita berhenti juga lah saya bagi pakai ini ya, tuh, suruh ke pasal tadi ya, kamu suruh ke pasal penek ya kalian sini sih, kalau empat nih ya, sama merah mah ini nah, sini dia kali banyak ini oh, sini saya ada. Ada, ada. itu ada, ada polis itu polis tadi tuh ke sini juga, sampai nyawa kereta depi sini kepada semua pekerja kerja ini untuk mau menilai macam mana penilaian yang harus kamu lakukan. Nah, dulu saya berusaha pun lain lagi saya ucapkan, hari ini pun lain juga kan dari apapun apa kumpul-kumpul apa yang saya sudah cakap. Terima kasih. IKA kamu saya bilang dia bilang kamu bilang semua bilang satu Malaysia. Nah ini perjalanan balik ke papar di anu ah oleh polis piring oleh uh, polis ah uh, papar ni kereta peronda ya. dekat depan kita, kita di escort oleh polis lah ha nah, kita Aa, inilah kerja kita ini Aa, mengharungi pancaroba mengharungi apa hutan belantara tingung pikiran hutan saja. Ini ciri-ciri. Lain pun tidak ada sini. Nah, ini keadaan sini. Kita harap jalan ini diperbaikilah nanti. Banyak lubang-lubang ini dia kasih tahu. ini kami dalam kereta. Halo guys, ya hari ini hari kena hujan ya. basah kita ini hari ya. Masih oh, guys lepas tu tidak bawa baju lagi haa selalu dalam pun basah ya guys, ini hari memang cabaran dia beginilah, petugasan nih. Tugas kita di lapangan walaupun kita di belakang tabir yeah. ada para padalah pihak, pihak yang akan menghargai perubahanan kita ini inilah yeah. dia, petugas-petugas bagi kawasan London Limahau Ya nah, guys ya, Nampak kan, hmm. masih basah nah, nah, cuma mandi nah nampak basah basah habis baju semua basah nih semua oh, basah. Nah kamu tengok yang di depan tuh ano? Tengok di depan nih Inilah dia Cabaran yang kita lalui Masuk ke Kaeduan Warga penduduk sini menghar Mengharapkan uh, Bantuan dari kerajaan Yaitu pembangunan Setempat dan sebagainya jadi siapa yang jadi yang yang menang nanti jangan lupa ini pengundi-pengundi sini Ciewan. ya guys. Kenapa blok? Kita jim punya perjalanan in. ya guys. Kenapa kena blok lagi? pembinaan apa ini ya, namanya? Buat depan nih namanya? buat apa nih? Simin, Simin nih simin. jalan di jalan atas bukit nih. Ah, supaya mudah dilalui. Mudah dilalui. Uh, supaya ini. tidak dicin lah. Terima kasih ah. juga lah kepada jurang nih, walaupun hujan ya. masih meneruskan teruskan jurang. Ya mengikut jadwal, ingat sebelum bis beli antara ini siap ini beneran -bener. hmm siap ya, ini yang bawa simen, ini dia tutup ke simen dia ya guys <laughs> nah ini yang bawa simen Bahkan tadi iya iya, ya. ya, ada abang om di sana juga ya tadi om. yang penjagaan ya, ya. <laughs> oke okay. nah kita teruskan nah, tengok, kita ini apa macam dia Dalam pikir, nggak tau kelam? oh oke, terakhir kita seperti itu Suu... kecum <hati behavior> <tris furniture> dia, <tris> dia begini, <tris> begini <tris> om dulu begini -begini <tris> itu <tris> <Benuh> begini ya <tris> <tris> <tris> dia, dia begitu kalau komen itu <tris> itu drip tuh bukan drip, kalo jalan yang tanah merah <tris> bila dia pergi sana, bukan dia, kalo jalan pergi sana dia belakang tuh yang tolak peisannya itu oh, jadi oh. kalau kena balas dia balik nah, oh. jadi dia akan jalan macam nih kalau tahan dia oh. kau pusing lah kau tuh pusing lah ya. kan di tanah merah sih jadi rumput padang basah begitu juga itu hmm bisa di sama juga kalau yang ada jalan raya baspal tiba-tiba betakong air itu hmm. oh, iya juga ini Dulu lama tapi lama sudah tidak masuk. Yang urusan begini, hmm. lagi, ini pakai auto lagi. Biasa pakai apa? Pakai manual, manual pas itu pasang powil hmm. Waktu di peluran, dia nu, banyak pakai. Itu. Nah, ya guys, kalau kita kena turunan ya, kalau yes. guna auto nih, kita kena cam nih. Turun gear. ini kita kasih turun gear supaya hmm. kita tidak berapa banyak menggunakan break ya oh, Oke, okay. di sana kita menggunakan gear 2 ya nah, Kemahiran. dia akan slow speed Pak Manu yang ber berkemahiran yang berani masuk sini, kalau yang uh, saja saja aja, nah memang ini pun bergantung dengan uh, kenderaan, Keneraan kalau kita ya. setakat bawa kenderaan yang memang sudah sakit Janganlah masuk sini. Janganlah masuk ke ituan nih. Buang masa sih, jangan. Buang masa, buang duit kamu. Lagi. Tuh, kalau duit minta di jembatan kita ada internetnya. Gagah macam. Gitu. Hmm. Itu beli masing -masing ah, pengawasan besar begini. Barulah mantap Jadi kita punya sampai ke sasaran semua. Iya. Tidak ada yang tertinggal. Kita boleh masuk ke kosong-kosong yang mencebar jabar yang jadi, kami punya unit sekarang ya ada rusak, sudah di senang hmm. jadi, sudah beberapa bulan kami sudah hahaha <laughs> <laughs> punya unit bergerak <laughs> jadi kadang rindu juga dengan unit bergerak <laughs> ya, unit itu macam-macam memori -macam, uh, di situ kita buat hebahan, kita buat uh, apa, cover program semualah uh, jadi, ada, apa yang ada di depan Di dalam ya dalam dia ini punya dalam yang rendah akan tersangkut ya di depan tuh oh, kasihan Jalan juga. ini sudah mendap Mendap, oh iya Jalan genteran hmm. yang kecil Dan mengalami kesukaran terperksan Kasihan kita punya Genteran juga Polis nih, frontliner juga Kita punya frontliner juga nih kita Hari ini kita punya hmm. repo sewa <laughs> Sewa Untuk pertugasan di lapangan lah Nah ini kita punya tugas Memantau semua aktiviti Pati-pati politik, kita pergi tugas juga Mantap, Pak Syed Campin tu orang matas dah Terlalu hari masih lihat, kita tengok tiap ujian Sekarang, tak perlu Udah ke sudah sekarang Campin sekarang kan Nanti masalahnya, bila pergi ke pemandu Mindul balik Jadi kesalah lah Kelas sudah lupa lah Wah, tiap dengan gunung tu Sinap ya, titik aku. Cili aku to ni pusing mat, pakai wibo ko ni ya. Oh. Betasik kok pusing ngini dah sengsara. <laughs> jalan di atas tuh. Hmm. Nah. ini jalan ke negeri memang ng bilang ada orang ketat sedau anu kayak duan di sana dia bilang. Oh ya kan jauh betul sudah saya sesat ini dah bilang. Ya kau masuk pingin itu pay itu pingin anu medalipo dan Lipo itu yang aduh itu tempat mandi mandi itu cakap jalan tingi kaiduan saya pelan, harus cakap jalan tinggi umpamanya, langsir masuk selesai pil ken itu, ya aku masuk situ pil ken, pil sebelah kanan dia sebelah kiri itu, kasih dong kereta, cerita putur kereta asal masuk pergi sebelah kawang. Terang sih, bilang pergi, perlu pengawasan, cantik sih kerita, pentingu kalau kita pakai, baru betul-betul, baru betul, masuk harca. lapangan, nah ini baru, masuk lapangan, kan bukan, bukan kerita sih kotor, kita kasut selipar, baju, pis, bolecun, semua, semua kotor ayya kalau kojo pakaian lagi tadi kasut kojo Menangislah, lah, <laughs> nangis lah, kasut lawa lagi toh nangis <laughs> <langis> <laughs> lah, nangis lah kan kasut, <laughs> bukan beli masuk nopi itulah nih kasut, nih nasib kasutan loh kasut apa? Ini sama aku Dimang toko memang yang ano? Oh. nggak jadi di lidah ada lidah lah kasut tahu tomat itu abang sudah tering. pas tertinggal tapak kasut di nanti jalan-jalan heeh hmm. <gatter> itu pun <price> kalau <laughs> presentasi Pak nih tengok nih kasut saya nah tengok saya di betul-betul di lapangan sudah ya gaspol nah kita sudah sampai di aspal nah, nah. itu ya, sudah saya telah nah, jadi <laughs> berakhirlah kita punya adventure ke Kaituan Ah uh, ini aspal saja jalan aspal. Uh, ini kok, kok saya beli beli apa pen pergi tempat yang ada pemandangan sedikit lah. Eh uh, pemandangan ini? Hutan saja. <tang> saja. <tang> saja. Tapi ini keadaan di sini uh, macam di Kundasang, ah, huh? Kundasang. Hmm. Macam jalan di Kundasang. Bukan nama kampung sini Kundasang uh, nama kampung sini pun Kundasang Baru. Oh kamu bayangkan lah masuk jasa terus nih dapat naik ya terus maju maju numpel itu sini pandai ada pandai tiada juga tuh Jo nah, ya. depan tuh macam tiada juga malik itu internet di sini kurang memuaskan lah dari sekitaran kita Vici uh, Maxis selphone pun kadang-kadang ada kadang-kadang tiada jadi piag SKM mohon pantau lah uh, mohon pantau nah ini jembatan tadi Oke kan juga jembatan nih, macam menutup taksi itu ya teluri bawa si berapa banyak tadi itu dia bawa si ini 5 tan sih, kalau yang begini ini kalau ikutkan 5 tan sih teluri sudah berapa tan oh. dia kosong, terus uh, 10 tan tuh itu hmm, dia kosong Jadi itu sebabnya, uh, Kaiduan nih, memang sayang lah kalau kena apa bina empangan sini memang keperluan penduduk, tapi dari segi aftermath dia ada punya kesan banyaklah banyak kesan yang uh, dari segi environment dari segi sosioekonomi penduduk uh, terjejas so memang memang betul lah juga tidak boleh di kena stop lah itu umpangan lah di huh? hmm. kawasan pun cantik lah saya cakap isu tapi nah pertingut <laughs> ok Stop, kayak doan dam. Stop, kayak doan dam. Stop, kayak doan dam. Jadi Jo, apa-apa mau cakap lagi? Nggak apa, -apa lah, nggak apa-apa. Enjoy ya. Enjoy. Jo pun sudah ah. jadi orang sapa sudah. <laughs> ya, jadi orang sampa datang dari sini berapa hari? Sudah yeah. Jadi nah, orang mandak aja tak jumpa Ah, oh. semandak saya tadi. Tahun musim covid lah Jo. Semandak oh. pun tak ah. takut mau keluar. Semandak pun takut. <laughs> aduh waktu datang sini waktu waktu kematan, bukan pilihan raya nih iya yeah. lagi kena-kena, lagi, lagi covid aduh salah cuma pun takut mau keluar <laughs> mission aduh. fail, mission fail tapi napalah kita try napalah kan, gimana oke, okay, aa uh. Rasanya kita boleh stop kita punya vlog sini, nanti uh, jika ada apa-apa menarik kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana menonton vlog kali ini. Uh, subscribe, like, share di Mr. My Channel. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Bye. Subscribe, guys. Subscribe. <laughs> okay, thank you.